nih sobat semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue di sini yang pastinya di channel yang selalu memberikan info-info terupdate ya dan tentunya membahas seputar dunia slotter. Oke okay, kali ini gue bermain di Starlight Princess tentunya dengan modal 103 ribu. anjay langsung dikasih lima speter sekaligus nih udah mudah hasilnya memuaskan ya tapi tidak menutup kemungkinan biasanya kalau lima speter itu hasilnya kurang mantep ya tapi kita lihat aja siapa tahu prediksi gue salah ya siapa tahu tebakan gue juga salah oke okay. jadi kita pantau aja dan seperti biasa kita pemanasan-pemanasan dulu ya Tentunya dengan pola spin yang simple dan gak pakai ribet ya Semoga juga pola-pola yang gue bagikan bisa bermanfaat atau membawa hoki juga ya Untuk kalian para slotermannya yang ingin bermain nih yang pastinya ini mantul lagi sih Eh perlu dicoba juga Nice Kasih birunya dulu Aduh Uh cakep banget Kasih tembak dulu Anjay Kalau 10 nya connect dong Oke okay. 17 sekali 13 230 tuh pergi sayang ya. Mantap sekali nih Insya. Oke, okay, seperti biasa ya di sini gue bakal membagikan tips dan triknya mengenai info slot gacor, pola slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini ya untuk para slotermania. Ya jadi gue sih masih mau kurs aja videonya. Jangan di skip di yang gak ketinggalan info-info apa saja yang akan gue sampaikan di video kali ini Aduh ini mantap banget sayang sensasional Ini 360 ribu yang Aduh Mudah-mudahan ini bukan tanda-tanda kerungkatan ya Karena udah dikasih cuan-cuan di awal nih, ya Oke okay, kita Kita Sosol sosok dulu aja lah ya hmm, Oke okay cakep sekali, 15.600 kali tiga ya, aduh gila sini, keren banget ya langsung tuan. tapi karena memang gue masih penasaran, jadi di sini gue masih melanjutkan untuk pola pola selanjutnya ya. oke, gue akan menyelesaikan dulu untuk pola polanya demi kalian ya. oke, gaspol remblong ya intus ya. Ya pastinya sebelum gue lanjutin, yang pasti uh, gimana kabar kalian hari ini nih, ya semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar nih, ya semoga kalian juga bisa dapetin cuan-cuannya di hari ini, ya. Oke, okay. lanjut lagi kita ngesol ngesol -nge -nge -nge lagi di sini ya, masih ada satu skin lagi nih, guys. Ayo dong di sini gue sudah tembus 1 juta gila ngat tuh ya mantap banget. Oke gue mau ngasih tahu di mana tempat bermain gue ya, eee, biar kalian juga bisa dapetin Cuan-cuan kayak gue di sini yang pasti ini sih berkelas banget, rekomend banget buat para sulter mania. Ya. Dan pastinya situs ini juga sudah aman dan terpercaya nih ya. Oke langsung aja ya, di sini gue bermain di situs permen138. Gajah makan permen gacor man. ya gua main di permen 138 nih ya dan sudah terbukti kalian bisa lihat sendiri disini gua langsung dapetin profit ya kan hmm enak banget ya nikmat mana yang kau dustakan sayang udah dikasih dong sama inches ya mantap jiwa emang oke dan pasti buat kalian yang mau join di permen 138 nih linknya udah ada di pin komentar ya jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga nih ya pokoknya langsung join oke okay, nice lanjut lagi ya di sini untuk pola-polanya ya pokoknya semoga ini bukan pertanda serungkatan ya sayang ya aduh gue gede dekan aja nih depannya nah, buat kalian yang Baru hadir di channel ini ya. Jangan lupa untuk dibantu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share, dan share ke banyaknya supaya channel gue semakin berkembang nih ya. Yang pasti, kalian hmm, merapat aja ya ke channel gue ini. Jangan lupa dibantu support selalu ya, karena setiap harinya gue juga bakal sharing ke kalian tentang info pola gacor princess hari ini dan pola gacor hari ini untuk para pelauternya nih khususnya buat kalian juga yang suka main modal rese-reseh aja ya, hanya gak usah khawatir semua informasi tentang short gacornya itu ada di channel gue makanya kalian jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya ya. Oke lanjut lagi nih ya kita lanjut lagi untuk short shaltern selang -shaltern selanjutnya ya. gaspol dulu nice Oke okay. di sini gua ada nakin bednya di 10000 Apakah gue bisa dapetin tambahan profitnya lagi ya Aduh kalau sekiranya memang udah gak ada tanda-tanda kebocoran ya udah Gue gak mau paksain, takutnya nanti kebablasan malah yang ada rungkat ya sayang ya Dan pastinya buat kalian juga yang lagi nonton video ini Gue juga mau ngasih tau untuk disclaimer-nya terlebih dahulu ya pokoknya jadikanlah tontonan ini sebagai hiburan semata Tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 ke atasnya ya pokoknya buat kalian yang merasa masih belum cukup umur ya Sedikit aja apabila video gue lewat di beranda kalian ya Oke okay kita lanjut lagi lanjut-lanjut terus ya umnya sampai bucat aja. oke okay, gue coba untuk bahasi dulu di 240 ribu ya aduh mudah-mudahan sih dikasih yang mantap-mantap ya dikasih yang manis-manis sih sesuai dengan namanya permen 138 Eh ya, pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik ya seputar video short gacor nih. Ya. Mungkin bisa bantu kalian untuk dapetin tuan-tuannya di sini ya. Dan bagi kalian yang belum join di permain 38 mending langsung digaskan gaskan aja ya. Sayangnya nggak usah pakai lama-lama nih. Aduh ini gua udah deg aja nih ya. Sepertinya ini hasilnya tidak memuaskan dan ini memang udah nggak ada tanda-tanda kegacorong lagi ya saya lebih baik gue bakal stop aja setelah ini ya tapi sebelumnya gue terima makasih banyak buat semuanya yang udah nonton sampai habis dan semoga enjoy semoga terhibur juga ya dan pastinya semoga apa yang saya sampaikan dan pola-pola yang gue bagikan bisa bawa hoki bisa bermanfaat juga oke okay? karena memang di sini yang penting gue bisa dapetin profit ya jadi gue izin pamit dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya salam jackpot salam fans rasional sampai jumpa bye